TikTok adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek, biasanya berdurasi 15 hingga 60 detik. TikTok awalnya bernama Douyin dan diluncurkan di Tiongkok pada September 2016 oleh perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance. Douyin awalnya dibuat sebagai aplikasi karaoke berbasis video. Tetapi cepat menjadi populer karena fiturnya yang menghadirkan filter dan efek video yang unik dan kreatif. DOWIN kemudian diperluas ke pasar internasional dan dikenal dengan nama TikTok pada September 2017. TikTok tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, khususnya di kalangan pengguna muda. Platform ini menjadi sangat populer di beberapa negara seperti India, Amerika Serikat, dan Jepang dengan lebih dari 1 miliar unduhan di seluruh dunia pada 2019. Pada tahun 2020, TikTok menjadi sorotan dunia karena munculnya perselisihan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pemerintah AS khawatir bahwa TikTok dapat membagikan data pengguna AS ke pemerintah Tiongkok, sehingga mengancam untuk melarang aplikasi tersebut. Setelah serangkaian perundingan antara ByteDance dan pemerintah AS, TikTok dijual ke perusahaan AS, Oracle, dan Walmart pada September 2020. Selama pandemi COVID-19, TikTok menjadi salah satu platform terpopuler untuk berhibur dan menghibur diri sendiri. Banyak pengguna menghasilkan video lucu, tantangan dansa, dan tutorial yang menghibur, membuat TikTok menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Hari ini, TikTok terus tumbuh dengan pesat, menarik pengguna dari segala usia dan latar belakang. Platform ini juga menyediakan kesempatan bagi para pembuat konten untuk menghasilkan uang, dengan banyak brand yang bermitra dengan para pembuat konten TikTok untuk memasarkan produk mereka kepada audiens TikTok yang luas.